serta klik tombol notifikasinya prosahabat tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, dan kabar menarik seputar Leslar tentunya. Baiklah para sahabat seluruh dimanapun Anda berada untuk mengawali perjumpaan kita pada kesempatan kali ini Kita mendapatkan info penting juga nih para sahabat ya Kali ini info pentingnya datangnya dari Bang Ariel kembali Bang Boril menginfokan bahwa hari ini tepatnya sore bakal ada kejutan spesial di episode terbarunya Poles di persahabat ya Kepoin Lesti. Jadi jangan sampai ketinggalan, jangan sampai lupa juga kita semuanya untuk mensupport dan mendukung acara Bunda Lesti di acara Poles Kepoin Lesti. Kita simak di kalimat caption info langsung dituliskan oleh Bang Boril. Bismillah, halo sahabat video. Jumpa lagi sama Dede. Siapa nih yang kangen Dede pada episode kali ini? Dede dikasih kejutan ulang tahun loh. Dede juga dapat kado istimewa nih dari Papa Rizky Bilar. Duh, jadi makin penasaran kan? Kita saksikan langsung aja yuk, hanya dipoles ke Point Lesti di aplikasi video.com. Jadi, jangan sampai lupa jam 5 sore, sahabat ya. Kita akan disuguhkan acara spesial Bunda Lesti. Tepatnya di acara Poles Kepoin Lesti yang akan tayang di aplikasi video.com sore hari ini. Dan kemudian juga persahabat ya, kita mendapatkan asupan vitamin bahagia dari Bunda Lesti. Di laman akun Instagram pribadinya, satu jam yang lalu, Bunda Lesti mau video nih lagi main bareng sama Abang El. Salpok banget sama baby El yang begitu ngantuk berat persahabat ya. Didorong oleh Bunda Lesti Aduh lagi naik mobil-mobilan tuh Masya Allah Bunda El lucu banget ya Lagi-lagi kita disuguhkan oleh Idola kesangan kita yang sangat membahagiakan Ini aslam vitamin banget nih untuk warga Konoha Kita salvo juga kalimat yang dituliskan oleh Bunda Lesti Ngantuk berat ingus sampai berbalon-balon Abang maafin Bunda nak kata Bunda Lesti ya Aduh Masya Allah Dan kita juga salvo kalimat yang diposting juga nih unggahan ini Abang ngantuk berat lagi jalan-jalan pagi sama bunda Mana ingu sampai berbalon-balon gitu ya Allah Nah aduh Masya Allah banget ya saking gemesnya nih Abang L Saat lagi jalan-jalan pagi bareng bunda Lesti Kita lihat persahabat ya ekspresinya ngantuk berat banget tuh Abang L Ini sih kejutan spesial banget ya untuk keluarga Konoha semuanya Hingga komentar pun banyak sekali diberikan oleh Lessa Lovers ya kita lihat dari akun Sabretting Leslor mengatakan Masya Allah, heh bayi, kenapa kamu gemes banget? Aduh, luar biasa banget nih persahabat ya Ini emang sangat lucu dan sangat menggemaskan. Kita lihat juga komentar berikutnya Dari akun Abang L mengatakan Hahaha, ayangku ngantuk berat tadi malam kerja ngelembur sampai pagi katanya tuh Masya Allah, banget ya, Bang! El ekspresinya ini lucu banget. Apalagi ekspresi ngantuknya Persahabat ya, sampai tidak berdaya lagi nih. Aduh, ini mah cute banget, persahabat ya. Kita aja tentunya selalu bahagia, selalu menyaksikan vitamin yang selalu disuguhkan oleh idola kesayangan kita. Dan tentu komentar lain pun, persahabat yang diberikan, di antaranya ada Alma SBY mengatakan haha abang gemuy banget masya allah katanya itu luar biasa banget nih dan kita lihat juga komentar berikutnya dari Riana dia mengatakan lucu banget masya allah aduh luar biasa banget ya bang El ini emang yang luar biasa dan pastinya ekspresi lucunya ini saat ngantuk berat nih persahabatnya. Ini momen yang sangat Masya Allah luar biasa banget nih untuk kita semuanya. Dan selanjutnya juga kita lihat persahabat ya Bunda Lesti mengunggah sebuah postingan yang sama di igas pribadinya. Dan pastinya ini lagi menunjukkan anak kesayangannya Abang Fatih bersahabat ya sama Abi Ramzi dan Afi Basalamah. Kita lihat di kalimat di posting oleh Bunda L. Momi, Abi, nih lihat anak ekeh katanya tuh ya. Nama Abi Ramzi dan Afibah Salama ditek oleh Bunda Lesti. Lagi memperlihatkan ekspresi anaknya lagi ngantuk berat nih persahabat. Kita lihat juga ke kabar berikutnya. Ini juga kebahagiaan untuk warga Konoha. Jangan sampai lupa persahabatnya untuk mensupport dan mendukung karya-karya terbaik dari Leslar Entertainment. Yang dari kemarin nunggu vlog terbaru antara Leslar dengan... Irfan Hakim sudah tayang persahabatnya di channel YouTube Leslar Entertainment. Ini spesial banget nih, Abang L naik kura-kura nih persahabatnya ini lucu banget dan sangat menggemaskan. Yuk, yang nunggu dari kemarin langsung aja kalian mampir ke channel YouTube Leslar Entertainment karena vlog baru sudah di up hari ini juga. Dan berikutnya kita mampir ke akun TikToknya Papa Bila. Ini luar biasa persahabat ya, masih nggak bisa move on dengan aksi lucu Baby L dan Papa Bilar Dan untuk viewersnya bukan kaleng-kaleng persahabat -kaleng, ya, sudah mencapai 14,7 juta kali ditonton Masya oh, Allah Bang L, emang pesonanya luar biasa banget ya Makin banyak yang sayang, makin banyak yang cinta kepada Baby L Kita juga makin bangga dan makin bahagia banget ya Pastinya juga kita masih menunggu cidukan-cidukan vitamin lainnya dan pastinya kabar baik selanjutnya dari Lesti dan Bila Jangan kemana-mana persahabat terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu memberikan informasi terbaru, kabar baik dan kabar menarik dari Leslar tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Min ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.